Oh, oh, oh, oh. Hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022. Selamat untuk menjanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kemana? Kemana? izin Kemana? Kemana? Kemana? Kemana? Kemana? Kemana? Kemana? Kemana? Kemana? Kemana? Kemana? sakit Kemana? Kemana? Kemana? Kemana? Kemana? Kemana? Kemana? Kemana? Kemana? izin Kemana? Kemana? yang sakit ya lagi ya, tadi yang dari santri Baiklah, teman sekalian, sebelum bapak Pada suatu hari, ada seorang anak berlaku lagi di pohon Setiap hari, anak itu senang bermain di bawah pohon tersebut. Ia memanjat berbentuk di atas batang yang besar dan kuat. makan buah apel, dan bahkan tidur di bawah rindangnya pohon. Ia sangat mencintai burung itu. Demikian pula, sebaliknya, sang pohon juga sangat mencintai anak kecil itu. Aku tetap pernah keberatan saat si anak kecil bermain dengannya. Ia bahkan seringkali mengajaknya bercanda dan bercerita Waktu pun berlalu, si anak beranjak dewasa. Suatu hari ia mengunjungi pohon apel dengan wajah yang sedih. Dan anak itu berkata, Hai pohon apel, aku sangat sedih. Pohon apel menjawab, Mengapa kau sangat sedih, nah? Aku sangat sedih karena aku tak punya mainan Aku ingin membeli mainan Tapi aku tidak punya uang Kata anak kecil itu Melihat bocah kecil itu manis, Pohon apel berlibat Dijatuhannya beberapa pohon apel Dari tubuhnya. Aku tak punya mainan Untuk memberikan kepada Tetapi kau bisa menjual Apel-apel ini Agar kau punya uang dan bisa membeli mainan Kata sebuah Bergegas dengan wajah bahagia dan semangat, anak kecil itu mengumum semua apa yang jatuh dan yang terpasang. Ke ia berhasil memiliki mainan yang tidak saya Sayangnya, ia tak pernah bergabung. Dan bersetirah sebuah Si anak telah belajar dewasa, ia telah memiliki keluarga dan anak. Suatu kali yang lewat ke depan pohon apel, dan pohon aku punya Hei nak Kembali Ayo bermain denganku. Siapa tolong aku Ah Aku tak punya waktu bermain denganmu Aku punya anak dan keluarga Yang harus aku beri makan Dan tempat tinggal Tetapi aku tak punya cukup uang Untuk membeli rumah Aluhnya Tak tega melihat si anak yang tak punya rumah Pohon aku pun berkata Nah enak, aku tak bisa memberikanmu sebuah rumah, tetapi aku bisa memotong ranting-ranting pokok ini. Kamu akan dengan ratinku, agar keluarga anak -anak ke dinginan, ke jalan, dan anak-anakmu tak lagi kedinginan, keujanaan, dan kepanasan. Kata si buku kenapa? Keinginan memberikan itu si anak menambil gergaji Sayangnya setelah itu, lama ia tak kembali lagi Dan pohon sangat bersedih Beberapa tahun kemudian, si anak kembali dengan wajah yang penting dan Yesus Hai mak. kemarilah ayo bermain denganmu Sampai kesempatan, gerengan melihat si anak kembali Tidak, aku tak punya waktu bermain denganmu Aku sudah tua, aku merasa jenguk Aku ingin menghidupi diriku dan berlayar di seluruh deras. Bisakah kau memberikan kapal yang besar? Tanya si anak. Hmm. aku tak bisa memberikan kapal yang besar. Tetapi kau boleh memotong batang pohonku dan membuatnya menjadi perahu. Kata pohon apel dengan tulus. Demikianlah si anak mengambil kapal yang tajam dan memotong batang pohon apel yang besar dan membuatnya menjadi perahu kemudian pergi berlayar dan ia meninggalkan pohon atau yang gini tegak atar dan lemak ponapapu dan berdoa agar si anak dapat kembali lagi benar juga si aku suatu hari si anak kembali mengunjungi ia namun ia sudah sangat tua dan lemah dan ia terlihat senang Allah Hei anak, kemarilah Aku sudah tak punya apa-apa yang bisa memberikan padamu. Tak ada buah abad, tak ada rati, atau tak ada Semuanya sudah karunia yang berharga dalam hidup kita. coba nanti apa itu uh, alasan kenapa itu bisa sedikit terlihat dia betul karena mulai saya melihat dari pengorbanan pohon yang dibalatkan kepada orang tua melihat pengorbanannya yang begitu besar kepada anaknya tetapi anaknya tidak pernah menyadari sedikitpun bahwa kenikmatan pengorbanan yang diberikan olehnya oh oke okay. kasih tanda bukti a de Ya, Kesehatan berarti ada subjektif oh. Tangan-tangan saya menunggu doang panjang Ya, tangan panjang Kalau panjang Yes. Hey. Hasilnya adalah nol. Kita hanya fokus pada kesuksesan dan hasilnya berat Tanpa memikirkan hal-hal yang kita lakukan untuk meraih kesuksesan Contohnya, kerja keras Kita selalu memacu diri kita untuk terus bekerja Tanpa berpikir untuk berinovasi Kita tidak mengasih diri kita sendiri Ada kalanya kita bekerja agama-nya kita beristirahat untuk memikirkan hal-hal yang baru. Oke, Saudara, di sini saya akan memberikan sebuah kisah yang akan membuka pola pikirmu setelah yang satu ini. Oke, Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang pedagang kayu yang menunaikan marang seorang pekerja untuk menebang pohon -pol di hutan. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bertahun diterima sangat baik Sehingga secara penampil pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapal Dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan Dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si dan pohon. Hari pertama bekerja dia berhasil merobohkan delapan batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. Hasil kerjamu sungguh luar biasa Saya sangat kagum dengan kemampuan merobohkan pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang seperti sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu. Sangat termotivasi oleh pujian majikannya. Keesokan hari si penabur bekerja lebih keras lagi, tetapi dia hanya berhasil merobohkan tujuh batang pohon. Suatu ketika seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang nelayan kayu. Dan yang pada terkadang, terkadang bekerja keras saja tidak cukup untuk mencapai titik kesuksesan. Sebaiknya kita juga harus bekerja dengan sabar. Penjelasan lima yang kami ambil bahwasanya terkadang bekerja keras saja tidak cukup kesuksesan, melainkan kita juga harus untuk keras dengan sungguh-sungguh dan juga jelas. Sekian dari kami saya dari Pembangunan Pembangunan Pembangunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah. Terima kasih kebangan serat orientasi, komunikasi, resolusi, dan moral. Yang pertama, APSA.